Seratus, dua ratus, tiga ratus, empat ratus, lima ratus, enam ratus, tujuh ratus, delapan ratus, sembilan ratus. Ayo belajar angka ribuan. 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000, 8.000, 9.000. Kamu bisa memilih menu belajar atau menu bermain. Belajar simbol angka menggunakan jari. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kamu bisa